Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Nur Indahsari. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya ganti foto profil YouTube cuma lewat aplikasi YouTube aja. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau kita baru bikin channel YouTube, tampilan foto profilnya itu hanya akan seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, ini tuh kurang menarik buat orang untuk mengklik video kita ataupun channel kita. Jadi, ini tuh harus diganti. Gimana caranya? Kalian tonton terus aja videonya sampai habis. Nah caranya tuh seperti ini, kita masuk aja ke aplikasi youtube Lalu kita klik di pojok kanan atas ini yang bulat Lalu kita pilih channel anda Nah tampilannya seperti ini, channel yang belum kita ganti foto profilnya Hanya awalan huruf nama kita aja Jadi tampilannya tuh nggak menarik buat orang ngeklik channel kita kalau misalkan kita ganti foto profilnya pakai foto kita, jadi orang tuh lebih tahu dan lebih yakin, "Oh, ini tuh channelnya ini." Caranya kita klik aja yang gambar gear di sebelah kanan ini. Lalu kita klik logo yang gambar kamera itu yang di atas. Lalu kita pilih dari foto Anda. Nah, kita, kalian pilih aja foto mana yang ingin kalian jadikan foto profil. Langsung klik aja. Terus sesuaikan. Karena yang masuk nanti itu cuma yang di dalam kotak ini ya guys. Jadi sesuaikan foto kalian. Terus kita klik simpan. Nah, ini udah keganti ya guys. Nah, kita kembali dulu nah ini tuh udah keganti tampilannya tuh seperti ini jadi orang tuh lebih tahu dan lebih yakin aja kalau ini tuh beneran channel kita di sini kalian juga bisa mengubah nama channel kalian nah seperti ini kalau kalian mengubah nama channel kalian kalian klik aja di sebelah kanan ini yang gambar pulpen nah kalian ubah aja namanya indah channel Nah, kita klik OK. Nah, itu sudah berhasil diganti ya, guys. Lalu kita tambahkan deskripsi channel kita. Nah, kalian isi aja deskripsinya. Ini tuh untuk info kalau channel kita itu tentang apa. Misalkan kalau kita channel kita youtuber pemula tentang youtuber, kalian isi aja di situ. Hai semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel aku. Di sini, kalian bisa menemukan. berbagai macam video tutorial seputar YouTube ini cuma untuk contoh aja ya guys tapi kalau misalkan channel kalian tentang masak-masak kalian ganti aja sesuaikan dengan channel kalian ngebahasnya tentang apa pokoknya kalian isi aja semenarik mungkin lalu klik ok seperti ini tampilannya kalian klik aja tanda panah yang ada di atas di sebelah kiri nah kalau sudah seperti ini kalian udah bisa upload video ke youtube nah itu dia tadi tutorial gimana caranya ganti foto profil cuma lewat aplikasi youtube nah buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan komen jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya thank you for watching